Doko tingkir wali jowo, murid Sunan kali joko, wis mansuring nuswantoro, dadi waliyo oh, dadi rojo, dadi waliyo oh, dadi rojo. Lekendane coko tingkir, coko kagak serkep ciker. Setatus yatim tu bisa sukses merkau bisa sukses merkau mitu. ing demak dema pintor? tiang diangkat di rojo, misi nyebar ke aku Islam aku kang mulio, aku Islam aku kang Joko Tinker Wali Mansur. Joko tingkir rojo Luhur, joko tingkir pangkat te duar, muka kita ketularan makmur, muka kita ketularan makmur. Joko Tingkir wali cowo murid de Sunan Kalijogo Wes Mansur eng Nuswantoro dadi wali o, dadi Rojo dadi wali dadi Rojo Lekandane Joko Tingkir Joko kagas regep cikir Setatu seyatim piatu sukses merkemi tuh Bisok sukses merkemi tuh Ngabdine ing demak pintor, Bancur diangkat Dadi rojo misi nyebar ke aku mo aku mo Islam aku mo kang mulio aku mo Islam aku mo kang joko tingkir wali masyhur joko tingkir rojo luhur Jongkok tingkir pangkate duur Mugi kita ketularan makmur Mugi ketularan makmur